Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. <tuh> eh, terpaksa saya kirim melalui eh, rekaman pelatihannya, seperti chat saya ya, chat yang saya kirim di grup. Ibu-ibu harus menyimpan eh, alamat web, eh, user dan password. Nah setelah ibu simpan baik catatan maupun di laptop Lalu buka Chrome Google Chrome ataupun Microsoft Edge Itu adalah tampilan uh, aplikasi browser online ya ibu-ibu Setelah diklik, diklik, Tadi sudah saya klik ya Perhatikan bu ibu kita tunggu tampilannya Sampai benar-benar terbuka sabar karena tergantung jaringan dan tergantung kecepatan daripada laptop kita. Nah, setelah terbuka seperti ini. Ini namanya browser yang saya gunakan adalah Microsoft Edge. Uh, Itu ibu, ibu Nah, setelah terbuka, maka buka lagi catatan ibu-ibu. Lalu copy ya. Atau ini di copy, alamat web rdm nya itu bisa ibu untuk ketikkan nah, di dalam bar address web nah disitu disitu ibu nah, kalau di paste kan lebih cepat nah, itu copy paste lebih cepat, tapi ibu ketik juga bisa nah, sudah otomatis ya, otomatis kalau jaringan bagus ibu-ibu sudah bisa langsung mengakses rdm nah user diletakkan di situ ibu ibu ya lihat kemudian password kita copy juga lalu nah, tidak mau copy, ya nah, ini pakai tangan juga boleh lalu perhatikan apakah sudah benar nah, user password itu bisa ditampilkan ibu-ibu Nah, sesuai belum dengan catatan Perhatikan baik-baik <coughs> Jangan sampai salah nah, Kalau sudah sama User dan passwordnya Nah itu baru klik login Perhatikan nah, cepat lambatnya tergantung jaringan dengan begitu kita laptop kita harus online dulu ibu ibu ya Jadi tadi tidak saya bahas nah ini kebetulan yang saya buka adalah akun saya untuk merubah tampilan akun menampilkan foto ya klikkan saya di profil ibu ibunya kalau sempat waktunya kalau tidak ya sudah biarkan dulu nah di samping kiri ini bila sebelah, sebelah kiri itu banyak menu ibu ibu ada Quran Hadis kan, dan ada kita akhlak dan lain-lainnya. Nah, kita akhlak, itu ibu-ibu nya. Nah di sini ada sebuah tool ya sebuah tool untuk menggeser ke bawah. Nah, tool ini tidak akan muncul bila ibu belum nuklik salah satu dari menu sebelah kiri ini. kalau sudah klik salah satunya tool untuk menarik ini bisa tampil ibu-ibu. Nah, kita coba klik Quran hadis ya maka akan tampil seperti itu nah, tunggu sabar karena ini jaringan langsung online internet ya ibu-ibu nah, tunggu sampai tidak loading jangan dipaksa kalau dipaksa bubar <tuh> Nah sudah terbuka ibu-ibunya sudah terbuka perhatikan sama belum tampilannya. Nah, itu nah di sini masih mata pelajaran. Nah, enak Ibu-ibu. belum Nah, perhatikan. Nah, di sini di atas ada menu, Ibu-ibu perhatikan. Nah, itu nah, ada menu ya. Nah, klik menu yang pertama dulu. Nah, setelah klik itu di sini juga ada menu nah, ada menu tiga, Ibu-ibu ya. Ibu-ibu perhatikan benar-benar. Mudah-mudahan terbaca tiga menu itu. Nah, klik yang harian dulu. Nah, setelah terbuka, ini pun cepat lambatnya tergantung jaringan. Maka, ya, perhatikan, klik upload. Nah, klik upload, sudah terbuka, Bu. Ya, itu ada dua tombol di situ: ada panah ke bawah, itu panah ke bawah. Ini, ini panah ke atas panah ke atas ini nanti upload nah karena ibu-ibu belum punya template ya, template formnya nah klik saja yang ini ibu-ibu, yang hijau itu klik saja klik, ya tunggu tunggu nanti uh, template formnya akan terdownload nah, kalau terdownload dia tampil di situ ibu-ibu ya kalau tidak tampil di situ, nanti dilihat di folder download. Nah, kita buka, nah, itu, kita buka di sini. Nah, nanti akan menampilkan folder download. Nah, di sini ibu-ibu yang ibu. nah, kita download di situ, nah itu bisa langsung ibu klik. Nah, template formnya berupa Microsoft Office Excel. Nah, jelas nanti terbuka melalui aplikasi ya, Office Excel nah Open ibu-ibunya Open di situ tunggu sabar cepat lambatnya tergantung laptop ibu itu ya karena tergantung RAM dan CPU ya, untuk sabar ditunggu sampai benar-benar terbuka aplikasi Office Excel nya nah sudah terbuka kalau ada tampilan seperti itu ibu-ibu nah itu klik enable Nah, klik enable kita tunggu ini juga nah, sudah, klik enable nah perhatikan ini yang bisa diisi hanya hanya kolom yang kuning ibu-ibu ya hanya kolom yang kuning sebelah kiri kuning yang atas pun tidak bisa kita ubah setelah diisi simpan nah ya, simpan lalu close nah setelah itu uh, ana, <tuh> nah perhatikan bukan karena perhatikan itu panah ke atas itu ibu-ibu melakukan upload upload klik ya tadi udah dibuka diisi ya teruslah sudah diisi penuh klik upload nah cari cari di mana tadi file berada yang dari ibu-ibu isi tadi kan di downloadnya ibu-ibu ya di downloadnya nah disitu nah, klik klik anda sudah ketemu klik nanti akan tampil di teks bawah yang putih itu nah, ya. nah, tampilannya bisa ibu atur pakai detail nah, ini pakai detail ya atau pakai nah disitu cara ngaturnya atau pakai tampilan seperti itu nah, terserah, terserah Ibu yang penting jangan sampai salah jangan sampai salah waktu klik upload nah, saya lebih senang pakai ini nah dia muncul kita diklik muncul di teksbarlah putih lalu kalau memang sudah diisi klik Open ibu-ibu ya klik Open ya tapi karena saya belum isi Ya udah saya akan gitu, ibu-ibu saya cancel itu caranya seperti itu untuk ibu-ibunya nah, udah <tuh> nah, nanti kalau di upload nanti muncul di bawahnya itu apakah berhasil apakah gagal nanti muncul di ibu, ibu Oke tadi sudah kita klik kembali kan nanti baru nomor satu ya nilai harian nah, baru yang biru yang biru-biru apa itu biru itu sudah nah yang biru agak muda nah <tuh> ini belum kan belum ibu-ibunya maka klik ya ini sebenarnya bisa langsung ibu-ibu isi tapi nanti repot lebih baik kita lakukan seperti langkah pertama ibu-ibunya kita lakukan saja kembali ya oke okay. seperti langkah pertama tadi kembali saja kan ini sudah ya nah klik yang ini ibu ibunya, ya karena ini yang belum nah oke okay. ya, kan bisa diisi tapi saya tidak lanjarkan ibu-ibu langsung isi di sini untuk yang PAT itu penilaian akhir semester lakukan saja seperti tadi ya seperti tadi nah klik di situ untuk download template formnya Nah, klik jadi ibu ibu channel acara ini lebih mudah dan lebih tepat nanti ya nah perhatikan dimana setelah di download dan nanti masuk folder mana sama masuk folder download itu, ibu ibu itu ibu ibu oke setelah itu kita klik kita open karena form nya sama template opom itu sama microsoft office excel nah, kita buka saja buka setelah didownload kan langkahnya kita buka kita buka ibu-ibu sabar sekali lagi kalau ada tampilan seperti itu klik enable nah, klik disitu enable nah baru kita isi itu ibu-ibu nah, tidak bisa itu yang tidak bisa nah ini yang ini ini yang bisa kita isi angkanya 0 sampai 100 ingat-ingat ibu-ibu ya KKM kita bahan kecil 56 gitu. oke kita simpan sudah isi taruhlah sudah isi ya kita simpan aja oke kita simpan ini hanya latihan kan kita simpan saja udah kita close kita close ya kita close ibu-ibu oke okay, kita sembunyikan lagi kita minimis ini ini bisa kita minimis agar tidak tampilnya oke okay, nah sekarang ibu bisa klik panah ke atas berarti upload nah kita cari di mana tadi ibu-ibu di folder download itu oke okay, klik kita klik nah muncul di taksir putih itu baru open itu ibu-ibu ya, Karena saya belum isi ya saya cancel itu ibu-ibu, oke okay, close nanti kembali ibu, ibu ini dua duanya sudah ya sudah berarti kalau sudah di download, di upload, kirim hijau itu nah, sudah menu itu sudah ya yang pertama baru yang kedua ibu-ibu, oke okay, yang kedua ini malah banyak ini ada tiga poin itu ada project ada macam-macam klik yang pertama sama langkahnya seperti tadi tidak panjang lebar sama oke karena belum ada kita download aja ya oke klik aja lakukan seperti tadi oke ya lakukan upload nah, klik aja templatenya nya agar terdownload oke lakukan seperti tadi wibunya download dulu Nah, ya, seperti itu. nanti setelah download baru diisi, ya. Baru di-upload seperti tadi, itu ibu-ibu. <tuh> Oke, okay, sama seperti itu, ya. Karena belum isi, ya. Udah download aja, itu ibu-ibu. Mudah-mudahan paham, ibu-ibu, ya. Karena forumnya belum isi, kita belum isi, ya kita download saja kita download kita download kita klik panah yang ke bawah nah itu ada tiga poin di situ ibu-ibu ya ada tiga poin untuk menu yang itu baik ibu-ibu ini kurang nanti sudah ibu-ibu bisa klik yang lain langkahnya sama seperti tadi sama ya nah, untuk kompetensi dasar yang lain pun sama tapi ternyata di sini masih ada mata pelajaran ya Nah ibu ibu nggak bisa bingung Kompetensi dasar itu ya Mata pelajaran itu ibu ibu Bukan KD1 KD2 Dalam RPP bukan Oke okay. nah, Sama semua ibu ibu Ibu tinggal klik Nanti terbuka Kita klik menu Uploadnya kita download templatenya dulu Sama ibu ibu Setelah download semua template kita isi Baru nanti kita login lagi Baru kita upload semuanya Nah di menu ini ibu ibu Di menu ini menu wali kelas ya. Ini menu wali kelas Perhatikan menu-menu di bawahnya Kita geser ke bawah toolnya Toolnya kita geser ke bawah nah perhatikan menu-menunya menu ibu-ibu nah mana yang harus diisi lebih dulu nah ini akan saya klik nah ini membutuhkan waktu yang lebih lama membutuhkan upload nah ini saya klik ibu ya agar kita bisa cepat oke kita klik nah ini nilai sikap ibu-ibu nilai sikap langkahnya pun sama ibu-ibu nah -ibu. ya, ini nilai sikap langkahnya sama kalau sudah muncul seperti itu ya nah ini sikat oke sudah sama ya kan bu <tuh> nah klik upload sama bu sama nah klik template itu artinya kita download template dulu nah ini setelah diisi nah, kita download setelah diisi baru Klik mana ke atas, oke. Tuh ibu-ibu mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham ulangi lagi video saya ini ulangi lagi, ulangi lagi. Bisa di stop, bisa dilanjut. Kalau video kan ibu-ibu. Oke sudah. Nah, ini tampilan nah, nilai sikap, lalu nah, nilai spiritual, nah, ibu-ibu spiritual, perhatikan sudah sama belum yang muncul sudah sama maka lakukan hal yang sama klik upload tapi jangan klik uploadnya panah ke atas jangan tapi klik panah yang ke bawah kita download template formnya nah, template formnya gitu ibu-ibu agar kita nanti bisa ngisi secara offline kita tidak online terus nah, nah, menghabiskan bursa itu ibu-ibu kita download templatenya kita isi secara offline setelah nanti terisi semua baru online lagi itu ibu-ibu itu ibu-ibu <tuh> nah ini tampilan ini sikap seperti itu kalau mau menambah atau nanti harus kita tambah nah klik aja tambah nah di sini di sini di sini tambahnya ibu-ibu nanti akan saya terangkan lebih lanjut untuk hal ini nah, ini bisa langsung diisi di sini tuh ibu-ibu nah bisa langsung diisi di situ tidak perlu uh, template form gitu. <coughs> oke okay. nah, kita tutup saja atau kita coba geser ke bawah karena belum ada isinya ya klik batal <coughs> oke okay. Ibu-ibu, nah, mudah-mudahan dengan menonton video ini, ibu-ibu bisa paham. Kalau kurang paham, ya diulangi lagi atau diperhentikan, diulangi dari awal, ibu-ibu. Ya, disilakan besok, ibu-ibu kumpul di sini karena jelas perlu jaringan. Mudah-mudahan itu tidak paham beda padam, ya. itu ibu, ibu. berarti kan menunya ada di pinah kiri ya langkahnya sama sama seperti tadi ya ibu, ibu langkahnya masih sama ini saya ulangi saja ini jadi klik menu ya harus tampilannya sudah sama dengan menu yang kita klik perhatikan menu atasnya ya ini jelas belum tidak ada tampilan maka kita perlu upload perhatikan menu atas nah itu apa ibu nah tadi di klik ya nah sama langkahnya tadi ini hanya saya ulangi saja menu pertama ternyata mengandung dua menu sub menu dua sub menu tuh ibu, ibu ya sama ya kalau nanti sudah sukses sudah klik kirim nah menu kedua Nah, itu ada tiga sub menu, menu kedua ada tiga sub menu, Lalu sudah kita download, dah isi, udah upload sukses, baru nanti klik tombol kirim untuk bukunya. Jadi saya ulangi lagi, lebih enak di download dulu semua formnya, kalau diisi secara offline baru nanti online lagi upload, itu ibu -ibu. Jadi lebih mudah lebih mudah, lebih menghemat uh, pulsa itu ibu-ibu. Baik, -ibu. <tuh> nah, it. nah, rasa cukup sekian dulu. Kalau nah, ibu, ibu mau lock out, nah bisa klik di sini. Kita harus lock out ibu, -ibu ya, kan nggak lewat bahaya bisa dicuri orang itu di RDM kita. Nah, Oke, okay. bisa klik di situ di atas, di bawah bunyi di bawah binah, kiri bawah.